Di kamera makannya sok cantik ya guys wow. <laughs> Padahal kalau makan di rumah makin <laughs> <laughs> banget Thank mm -hmm. you. Kalalnya kalian bisa lihat ya. Dan untuk harganya sendiri masih terjangkau guys. Kalian misalkan nggak bisa datang ke sini, masih bisa pesan online lewat Foodpanda atau Uber. Dan ini aku biasa langganan pakai Uber Eats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 Karena kebanyakan kan kadang masih ada keraguan misalkan kita makan pientang Taiwan, misalkan kalian emang sudah disediakan sama bos kalian, oke ok, terima saja karena ini udah resikonya kita berada di negara atau yang mayoritasnya non muslim ya guys. Jadi banyak sekali yang kemarin saat aku live, e, gimana makanan di sana halal nggak? Kita nggak bisa menjudge ya karena ini udah salah satu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 udah sampai di salah satu restoran masakan Indonesia di Jalan Jalinkal ya Jadi aku juga udah pesen menunya. nya Seperti apa, kalian bisa lihat Nah sebenarnya hari ini aku sekalian nge-vlog bukan, bukan hanya cuma buat konten di Youtube Tapi ada salah satu lomba Dan disitu temanya aku sedang mengikuti lomba ngoflog yang kembarnya emang tentang budaya Islam yang ada di Taiwan. jadi mohon doanya serta dukungannya, semoga aku bisa uh, ada waktu ya buat mereview restoran atau tempat ibadah yang ada di Taiwan sekitaran sini. aku belum bisa pergi jauh karena aku sendiri tuh nggak ngambil libur. jadi kalau untuk izin 1 jam 2 jam aku udah dibolehin, tapi kalau untuk libur untuk bulan-bulan ini aku enggak ngambil liburan ya karena kalau libur biasanya aku langsung dikasih dua hari dan itu lumayan jauh perginya <laughs> oke okay guys nah sini. di disini juga udah diperbolehkan untuk makan di tempat tapi tetap ya kita di luar sana harus tetap memakai pakai masker dan mengikuti proses yang sudah dihubung oleh pemerintahan Taiwan karena kalau kita tidak mengikuti peraturan, nanti akan pergi sendiri <laughs> dendanya lumayan loh guys, lebih banget kalau nggak tahu ya, mungkin masih sama kalau dulu kalau kita nggak pakai masker di tempat umum, dendanya bisa sampai 3.000-15.000 sampai NT itu bagi anehnya loh ya <laughs> Jadi, kalau kita harus mengikuti, apalagi kita kan di sini bukan menderah ya kita sendiri, jadi harus mengikuti peraturan yang ada di Thailand. Selamat berlibur buat kalian yang sedang liburan, yang tidak bisa libur. Tetap semangat, karena kita semuanya tujuannya sama, yaitu pulang membawa kesuksesan. Jaga kesehatan ya. Aku mau makan dulu. Jadinya makan lihat deh. Kelihatannya piringnya doang. Enggak kelihatan menunya. Halo guys, sekarang aku udah beres Smart cepat banget kan makannya dano karena waktu itu adalah <tuh> uang dan itu sangat berharga jadi aku makannya cepet, padahal mah dibungkus <tuh> ya. jadi kalau ini aku bikinnya buat konten YouTube kalau untuk nge-vlog itu beda lagi ya jadi hanya cuma untuk review di mana saja lokasinya nanti insya Allah kalau memang ada waktu aku bakalan kasih tahu beberapa tempat yang masih sekitar sini karena aku nggak bisa pergi jauh ya, dan pasien aku nggak bisa ini ya, ada yang jagain jadi paling izin satu jam dua jam nggak apa-apa masih belum dijinin karena nggak ada yang gantinya makasih banyak yang udah ikutan nonton dari awal nggak tidur bahannya tetap dukungannya minta supportnya dan doanya semua di lomba kali ini bisa goal seperti lomba-lomba sebelumnya ya makasih yang selalu support tiap kali aku ikut dan giveaway ikutan challenge kalian selalu ada pokoknya doain terus bakalan ada giveaway juga di facebook aku dan di tiktok sekarang lagi berjalan ada bagi-bagi emas disitu kalian cukup uh, pantauin ya karena ada aja nanti giveaway yang mendadak, jadi kalian jangan sampai ketinggalan. Sini juga menyediakan aneka cemilan ya guys, sama seperti toko-toko Indonesia lainnya. Jadi buat temen makan lengkap berbagai cemilan. Indonesia, udah bawang goreng juga, isi banget ke bawang. Dan aku bikin videonya di <laughs> depan masjid yes jadi kalian jangan lupa mampir ke sini Di sini sebenarnya tempatnya strategis Kalian kalau misalkan bingung Tinggal minta tolong aja turun di masjid ya Terlalu siang perginya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Di video kali ini saya mau memperkenalkan Salah satu restoran halal yang berada di Taiwan Nah di disini menyediakan berbagai macam menu masakan khas Nusantara Lokasinya sangat strategis Kalian bisa datang langsung di Masjid Daan Jadi posisinya berada di samping Masjid ya guys Kalian gak usah khawatir bisa lihat di Google Maps Atau kalian yang naik taksi tinggal kasih tahu fotonya Nanti mereka juga pasti bakalan paham Karena di sini tuh gampang banget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 Bye bye, selamat join, pokoknya bakalan ada hadiah yang enggak bakalan kalian tahu dan satu lagi untuk grup aku grup challenge youtube nanti bakalan ada bagi-bagi hadiah mini goal untuk reward akhir tahun thank you semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye